Halo, kembali lagi bersama dengan saya. Kita ada satu tema yang menarik saat ini. Investasi mana yang paling aman? Saham, forex, atau crypto? Saksikan video ini sampai selesai. Bagaimana investasi saham di Indonesia? Yang pertama, adanya perlindungan dana investor yaitu pemisahan rekening RDI dan rekening sekuritas. Yang kedua, perlindungan saham dengan KSI yaitu kepemilikan saham disimpan di kustodian bursa dan tidak disimpan di sekuritas. Ketiga, perlindungan atas front lainnya. Semua transaksi di bursa efek diawasi oleh OJK, BI, KSI, dan KPI. Cukup aman untuk keuangan Anda. Sebaliknya untuk forex dan kripto, yang pertama tidak ada perlindungan dana dana investor seperti RDI. Yang kedua tidak ada bank custodian juga. Ketiga, transaksi diganderikan oleh luar negeri dan asetnya di luar negeri. Bapak sebagai pengawas pengawasan kripto. Dan yang kelima, 90% trader forex akan gagal. Yang paling penting adalah untuk forex dan crypto tidak ada pengawasan ojk dan Bank Indonesia. Sangat berbahaya. Untuk keuangan Anda Semoga informasi ini Bermanfaat bagi kita semua Terima kasih